Dapat ke anak kita, kita si aja. sambat jam kau aku semua ambil anak itu tapian di malanggo 2 di lembah permai oh di maaf yo ya ada buang-buang kamar kang ini loh ikan saya kira ini dia mengumpul-kumpulkan ini eh ini ikan kaling tahu ada dia ini semua kumpul kamar rumput ya tahu ada dia eh gimana tuh ulat ini Adam di e eh, Otolipapi pioner iya astaga celaka di mana ini ada? celaka di Malango 2 tak undur-undur di Malango 2 Lisna lihat mulai masuk ke utuh oh. nutro oh. pada bangga ke Iya iya, tapi pioner. Kenapa ta? Ah, Iya, bilang seturun Iya, itu taan kamu. Oh, Iya di Malang. Dari rumah ini. Belum ada yang Mbak komen tentang tanah. Ta oh, iya, iya Aduh. Bagi orang lalu ngati tanah so turun. Udah Tak undur di situ. Tak undur, undur, undur, undur. Tidak. Iya, tipe, -tipe ini ati. tapi baju itu tak selempar-lempar kamar. Di dalam itu. ada ambil patah, eh. Wah belum tahu. Pokoknya, Mbak, ada atas lendir, atas lendir, Sana di Papi ya di kapal, lalu oto. Tidak apa-apa, dia cuma kaceton. ton ada lecet ya, tapi. tapi ya lebih tuh Tapi papi, tidak apa-apa Ini memang Kenapa kunci? Pegang dong Nanti kita mana? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Uh. apa pean ada tak undur otoli papi baru ada jurang itu jurang ada ah, <tuh> tak undur tak idang tapi titahana so turun di malangodua ini turun di rumah di papa baru beberapa menit tanah ada turun ati so kecelakaan alah bagaimana papi keadaan baik-baik dia hati cuma di ada lecet masih di puskes dia di pun ini kurusih. Lah itu hella, wow. Timar, oh, itu Di mana ini? Malanggo 2. Dilempap permai. Dapat pira akan pirah. <laughs> Orang cuma tiga orang di dalam, penumpang cuma satu orang, tapi alhamdulillah baik-baik, cuma di kaciton ada lecet. Kaciton itu ada luka. Oh, di kepala, Tiga kaciton ada lecet di kepala. Penumpang baik-baik, di papi baik-baik. Abulia ma'an siapa ini yang suka sambung? Kaya nggak ada jepang, kamar ya. Hai, pasang bunyi pagi, hmm. banyak sekali orang. Hmm. apa? Dia, dia. oh tidak Masih. tidak tidak tidak masyarakat tanya kenapa itu tahan? ada apa itu? tita tak ilang dia Sampai jumpa di si papi Di mana? Oh bangkang Yeah, solar, yeah, solar solar itu ada habis Perp taman di Milan SMP <times> apa tinggi ya kecelakaan ni papi papi anak ini untuk anak ini setiap mau pulang Baru, baru yang baru-baru kata anak satu dia ini. Tidak ini, ini DP solar kata. Kenapa sabuang? buang. itu Celaka di mana? Di Malango 2. Sudah di sini dia tidak bilang. Oh. O, tidak, panic, dia, tidak panik, dia am. Tidak many. dia babadi yang dia bos babadi orang malang. dua tahi ika. Kalau lembah, permai. pas kan dia masih lama sekali. Penumpang Dia bilang dia soto topore. <laughs> Dia bilang oh, alhamdulillah soto topore. <sukain> Ada penumpang. Sudah kertas sebalas balas dengan tulisan. Ada Baru ada penumpang, ada cuma satu orang. Penumpang, pati bayi bye cuma keneh lecet. Kenapa, ibu-ibu, guys? <tuk> terhadap tinggi kamar bop pam sama suruh tarik oto aku di papi bayi bayi. Siapa? Di sana di grup ah HP yang anak bawah. itu iklan lewat. <Di klana sabun>. <SILENCIO> iya say. oh, saya punya oh. iya saya di rumah lima oh, apa di mana apa itu di mana kok kejadian ini kejadian di mana ini at di malanggo dua? tidak tidak boleh. Mau hapus komentar Saya tidak tahu HP saya tidak tahu. yang bawa HP. saya tidak tahu eh. Kisah tidak ada uang kecil nih promosi imogen <tuk> oh, ya. betul betul netizen netizen terburuk tidak tadi saya Dia itu siapa sopi cakapala? Barang-barang. Mana, kaca? Ada pincak kaca. Oh. dia itu kata turun di pertigaan sana. Oh. Ada ada pijak, bila, oh. oh. oh. oh. Ada, dia bilang di Papi dia dia Dia ada berat saudara tidak makan